Umat yang jumlahnya terbesar, terbanyak, bahkan konon menurut catatan sampai 90 persen, tapi dipermainkan oleh mereka kelompok-kelompok kecil ini. Padahal saat itu, di hatimu dicampakkanlah penyakit wahan. Sahabat kemudian bertanya, Wa mal wahnu ya Rasulullah. Apakah penyakit wahan itu ya Rasul? Beliau menjawab, Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Penyakit wahan itu tidak lain. Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Terlalu cinta kepada dunia dan terlalu takut kepada mati. Materialistis dan takut resiko. Dua penyakit inilah yang menyebabkan, walaupun umat ini mayoritas, tapi dipermainkan oleh yang minoritas, walaupun dia golongan terbesar, tapi nasibnya seperti makanan di atas meja makan. Dari segala macam penjuru mau menghantam dia. Saudara-saudara kaum Muslimin yang berbahagia, ini merupakan analisa sosial bahwa pada satu saat nanti akan terjadi di tengah-tengah umat. Di mana kita dihantam dan diserbu dari segala macam penjuru, Akidah didangkalkan, peradaban dan kebudayaan dirusak, makanan dan minuman diracuni, pakaian ditelanjangi dan lain sebagainya, sampai kita melepaskan nilai Islam yang kita cintai ini. Kondisi sosial ini satu saat akan datang kepada kita. Demikian analisa dan peringatan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah sekarang kita melihat adalah benar bahwa di zaman sekarang kita insya Allah tidak akan mengalami perang badar sehebat yang pernah dialami oleh Rasul dan para sahabatnya. Tetapi sesungguhnya perang yang kita hadapi di zaman sekarang ini tidak kalah hebatnya dengan perang badar, tidak kurang dahsyatnya dengan perang Uhud. Tidak kurang ngerinya dari perang Honda Hanya saja Yang kita hadapi sekarang ini Bukan ujung pedang Bukan ujung tombak Bukan ujung panah Yang kita hadapi sekarang ini Adalah perang akidah Perang ideologi Perang mempertahankan keyakinan Yang kalau kita kalah sekarang Kita memang masih beragama Tetapi anak kita Cucu kita Generasi yang akan hidup lima, sepuluh, dua puluh, tiga puluh tahun yang akan datang... Wallahu'aklam bisawab... Islam, saudara-saudaraku... Tidak mungkin hilang dari dunia... Tetapi tidak mustahil Islam gulung tikar dari desa kita... Tidak mustahil Islam gulung tikar dari kampung dan kota kita... Jikalau kita tidak menjaganya... Jikalau kita tidak memeliharanya... Bahkan jikalau kita tidak mewariskannya kepada anak-anak kita Generasi yang akan datang Marilah kita mengingat sejenak Bagaimana Islam di Spanyol Yang pernah jaya, pernah mewarnai daratan Eropa Dan yang sekarang hanya sekedar tinggal ceritanya saja Ini pernah diperingatkan oleh Rasul dalam satu hadis Saya ala ummati zamanun La yabukal islam illa ismun Wala Quran illa akan datang satu masa di tengah umatku di mana pada masa itu Islam ada tapi hanya tinggal sekedar namanya saja Dan Quran pun ada tapi cuma sekedar tinggal tulisannya saja Apabila kita tidak mewariskan ini kepada generasi yang akan datang maka serbuan-serbuan dari berbagai macam penjuru dari hari ke hari semakin kita rasakan kehebatannya. Tidak mustahil sejarah Spanyol akan terjadi di desa kita, akan terjadi di kampung kita, akan terjadi di kota kita. Orang Spanyol, kalau mereka cerita kepada anaknya, mereka akan cerita, "Nak, di sini dulu ada masjid." Kapan pak? Dulu Dulu benar dah Banyak orang Islam Kalau hari Jumat pada sembahyang Kapan itu pak? Dulu Dulu sekali Sekarang? Sekarang cuma sekedar tinggal ceritanya saja Bukankah sesuatu yang sangat tidak mustahil Apabila kita tidak menjaga Dan mewariskan Islam ini kepada generasi yang akan datang maka serbuan-serbuan akan membawakan hasil yang diinginkan oleh para penyerbu itu tadi kita sudah menjadi umat yang mayoritas tetapi umat yang mayoritas ini menurut rasul dikepung sedemikian rupa akidahnya didangkalkan peradaban dan kebudayaannya ditekan sedemikian rupa kehidupan sosialnya dibuat individualis Kemudian dari segi pergaulan, pakaian, makanan, minuman dan sebagainya diracuni. Sampai dia tidak lagi berpegang teguh kepada agamanya. Dan dikala itu hilang kehebatan umat ini di mata musuh-musuhnya. Orang lain memandang kita ringan saja, enteng saja. Satu umat yang sudah kehilangan wibawa. Padahal konon kabarnya kita mayoritas. Tapi enak saja dikutak-kutik orang lain. Dan dikala itu... Di hati kita merajalela penyakit uahan Penyakit uahan itu apa? Pertama hubbud dunia Terlalu cinta kepada dunia Terlalu cinta kepada dunia yang menyebabkan kita lupa Lupa akan tanggung jawab dan kewajiban Lupa meneruskan dan mewariskan Islam kepada generasi yang akan datang kita berlomba, berlomba, dan berlomba hanya untuk mengejar dunia dan seluruh isinya. Baik dia bernama materiil baik dia bernama seksual, baik dia bernama pangkat, jabatan, dan kedudukan, berlomba-lomba kita di dalamnya sampai tercampaklah penyakit hubut dunia di dalam hati ini. Berurat dan berakar dunia itu sulit dan berat kita berpisah daripadanya. Akibatnya, kemauan untuk berbuat demi dan atas nama agama sangat sulit terwujud di dalam kehidupan ini. Yang kedua, karohiyatul maut terlalu takut kepada mati, baik mati ajal, mati dalam artian yang sebenarnya, baik mati usahanya. Baik mati karirnya, baik mati pangkat dan jabatannya. Sehingga dengan demikian, akibatnya jatuhlah kita menjadi umat yang kehilangan wibawa di mata orang lain. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Saya katakan tadi, perang yang kita hadapi di zaman sekarang adalah perang akidah. Perang menghadapi peradaban dan kebudayaan yang menghancurkan moral daripada anak-anak kita. Perang menghadapi banjirnya maksiat dan munkarot. Yang di tengah-tengah itu, di samping berkewajiban menjaga diri dan keluarga, kita pun juga berkewajiban menjaga anak-anak kita, generasi yang akan datang, mengarahkan dan mendidik mereka sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.